cinta, ya Allah kalau dia lagi kelihatannya kelihatan pakai telangnya pendek kayak orang tolong gitu walaupun dandang kelihatan orang tolong, kalau udah kata cinta tapi banget sih nyurah banget tuh betul gak? itu namanya cinta. cintanya kan dasar dari mana? Hati. kalau hatinya udah penuh kita cintain insya Allah Bisa mandi kembang Mandi kembang Rapihin semua Dari ujung rambut Sampai ujung kaki Datang bulan Ramadan Gunting rambut Kumisnya dipotong Jenggotnya dirapihin Kain sarung baru Pakai Baju koko yang agak mahal